serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita let's lar tentunya. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendapatkan info penting banget ya untuk warga Konoha dari Star Voting Team. Star Voting Team Satu jam yang lalu ini menginfokan Bahwa superstar fans pick on Jukes Last day di minggu ini ya Dua hari lagi Fighting di GTMA Semangat terus untuk warga Konoha Selalu mensupport selalu mendukung Karya-karya terbaik Bunda Lesti Yuk sama-sama kita kompak ya untuk mendukung di aplikasi Jux, Mudah-mudahan makin banyak lagi support dan dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Dan selanjutnya juga persahabat ya kita mendapatkan kabar terbaru malam hari ini Terpantau tim Leslar Entertainment Idola kesayangan kita sudah sampai di negara Thailand Wow, Masya Allah banget ya Teknofi lagi asyik tuh Pakai tutup katanya ya Masya Allah Bahagia sekali, Alhamdulillah, untuk menyaksikan klub sepak bola kesayangan dari Papa Bilar dan Bunda Lesa Spesial banget tuh, tim kesayangannya. Sama-sama main, mudah-mudahan Liverpool menang untuk hadiah kado istimewa di hari ulang tahunnya Papa Bilar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Sik, disimak bersama di kalimat caption yang dituliskan. Asik nonton bola nih ditunggu jambak-jambakannya Bunda dan Papa B Liverpool Vets versus MU katanya tuh Wah wow, masya Allah banget ya yang ditunggu jambak-jambakannya Aduh masya Allah dan kita lihat juga di kalimat komentar di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Dara Talib mengatakan Alhamdulillah sudah sampai Thailand Alhamdulillah persahabat ya idola kesayangan kita sudah sampai di Thailand. Dan kita lihat juga persahabat ya, dari Mama Eda1998 mengatakan Seneng nih bunda ketemu Ronaldo, katanya itu Masya Allah banget ya Pasti seneng, selalu bahagia, melihat idol kesayangan kita bahagia pastinya Dan kita lihat juga persahabat ya, kita lihat komentar berikutnya diberikan dari akun neng Tutik Alhamdulillah, bismillah, halan-halan ke Thailand kita Masya Allah banget ya, memang betul sekali Warga Konoha berasa ikut jalan-jalan ke Thailand Melihat idola kesengan kita sedang liburan Berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di unggahan story-nya Kak Lensa Doni. Tiga jam yang lalu ternyata berangkat dari Singapura nih persahabat ya Dari Singapura, tiga jam yang lalu dan alhamdulillah malam hari ini sudah tiba di negara Thailand Selamat berlibur ya, untuk idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment. Kita bangga, dan pastinya kita bahagia. Dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar. Apapun yang dilakukan di sana selalu dimudahkan, dan mudah-mudahan mereka semuanya di, diberikan kesehatan. Amin. Berikutnya, juga persahabat yang kita lihat di postingan abang, The Elni L antusias warga negara Thailand. Ini luar biasa banget ya, menyambut kedatangan tim sepak bola. Liverpool dan MU memang luar biasa nih antusiasnya. Masya Allah, rame banget ya di sana. Kita doakan juga Bunda Leslie, Papa Bilar ya, selalu sehat di sana dan bisa secara langsung nih menyaksikan tim sepak bola kesayangannya. Selanjutnya, bersama kita mampir ke unggahan Indosiar. Indosiar mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan di sampingnya ada makanan gulai kambing tuh. Wow! Di sini juga sebuah kalimat penyanyi dangdut sebagai makanan khas Lebaran Idul Adha. Masya Allah banget ya, dan kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan. Waduh-waduh, jadi bikin lapar nih lihatnya. BTW kalau kayak gini sih, dua-duanya sama-sama enak dipandang ya, dangdut terus nih yang jadi favorit kamu. Pasnya Lesti dan Gulai kambing ya, yang selalu menjadi favorit warga Konoha. Karena dua-duanya, aduh enak banget dipandang, Masya Allah. Doakan, support, dan mudah-mudahan kita juga selalu sehat, bahagia, dan semakin kompak. Serta solid untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu cedukan terbaru vitamin bahagia malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar yang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.